Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube, sahabat aliansa Fansnya aliansa Yang mengidolakan aliansa Kita ketemu lagi Baik konten ini uh, Saya ingin berbagi Pendapat sedikit ya kepada Sedikit aja ya Tidak usah lama-lama Cukup uh, ya sekitar 2-3 menit Karena Apa yang ingin saya utarakan ini Saya yakin sudah ada di uh, Benak sahabat-sahabat sekalian Bahkan uh, Sahabat-sahabat sekalian lebih paham Bagaimana cara mengutarakan Apa namanya uh, Apa uh, apa sih Namanya kalau misalnya kita uh, Kita Kagum dengan sesuatu Kita senang dengan sesuatu ya Karena kualitasnya Karena penampilannya memang yang bagus ya Jadi Alwiansa tadi tampil dengan uh, Judika Itu luar biasa Di awal pembuka ketika Alwi Alsa tampil itu langsung di, disoraki dengan tepuk tangan, artinya bukan disoraki seperti ini, bukan seperti itu, jadi disoraki dengan tepuk tangan atau apa sih bahasanya, ya di, disambut meriah dengan tepuk tangannya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah uh, menjelang akhir. Ada nada tinggi ya, ada nada tinggi yang, yang di, apa namanya, yang diperlihatkan oleh Alwiansha, ini luar biasa sekali. Dan uh, suaranya Alwiansha matching dengan suaranya Judika. Jadi wajar memang kalau misalnya uh, Alwiansha ini mengidolakan Judika, karena rupanya karakter suaranya ini ya. Ya kalau saya sih orang awam ya, saya orang awam, saya kurang paham dengan, uh, apa namanya, tapi saya sebagai orang yang eh, apa namanya cukup menikmati suara dari aliansa ini Saya saya ingin mengatakan bahwa ya Begitu aliansa tampil dengan eh, judika Wow suaranya luar biasa ya Luar biasa eh, Bisa saling ini Bisa saling Bisa saling melengkapi Nah Ya kalau Judika kan sudah cukup Cukup dewasa ya sudah cukup berumur Kalau dibanding dengan Aluyansa tapi luar biasa Aluyansa Bisa mengimbangi suaranya Judika Yang begitu uh, Keras ya suaranya keras Kemudian ada serak-seraknya Tapi uh, dibalik uh, Suara yang keras ya ada serak-seraknya Tapi juga bisa lembut Nah seperti yang tadi kita Saksikan di apa namanya Tadi di acara KD itu Nah tapi itu dia pas uh, menjelang akhir di situ kelihatan suaranya Alwi itu tinggi banget ya suara aslinya kelihatan tinggi melengking ya di situ. Nah mudah-mudahan uh, tampilannya apa namanya tampilannya Alwi tadi ini bisa bisa juga di apa namanya ditampilkan nanti ketika pulang di Kolaka karena saya yakin para fans yang ada di Kolaka ini terutama para youtuber-youtuber YouTuber baru ya ini sudah siap. Untuk mengabadikan momen terbaik Ketika alianza pulang Nah ini sedikit tips buat Sahabat-sahabat uh, Atau fans-fans alianza yang ada di kolaka Ketika nanti alianza datang Ya Mungkin ya selama ini hanya bisa menikmati uh, Penampilan alianza di video Ya kalau bisa Nanti sahabat-sahabat sekalian Fans-fans aluyansa yang ada di kolaka Siapkan kamera Kemudian jadikan itu sebagai konten jadi itu konten. Jadi nanti sahabat-sahabat uh, YouTube juga ya, atau versi Alwiansa yang mungkin untuk saat ini ya masih sebagai uh, apa namanya konsumen, ya masih masih sebagai apa namanya uh, penikmat, ha, masih penikmat, masih hanya sekedar uh, penonton tayangan-tayangan tayangan yang ada di YouTube supaya nanti bisa bisa memulai ketika Alwiansa datang. Jadi. Ambil momen-momen Dimana mana aliansa, uh, tampil ya, so jadikan itu sebagai uh, pertama kenang-kenangan ya, kenang-kenangan. Karena itu uh, pengambilan gambar secara langsung, kemudian dijadikan konten YouTube. Nah, supaya apa? Kedepannya nanti uh, fanspace fans aliansa yang sekarang ini mungkin belum punya channel bisa punya channel kedepannya ya, seperti teman-teman ya, yang lain lah. Mungkin saya tidak bisa. Sebutkan satu persatu Saya yakin yang menyaksikan video ini juga sudah punya channel Nah itu dia sekedar uh, Masukan dari saya Kepada uh, Para fans yang ada di Kolaka Karena momen kedatangan alianza ini Sangat apa ya Sangat uh, Sangat ditunggu-tunggu ya Tidak hanya sebagai uh, fans Yang sekedar Untuk melihat kedatangan Alwiansa Tapi juga fans Para fans youtuber youtuber Yang ingin mengabadikan uh, Kedatangan Alianza. Oke okay, itu dia nanti kita bahas lagi lebih lanjut Di konten berikutnya khusus bagaimana tips Menjadi seorang youtuber pemula Atau ya Sahabat-sahabat sekalian bisa Bisa cari-cari di Bisa searching di apa namanya di youtube Banyak ya bagaimana menjadi seorang uh, Youtuber pemula Terus uh, apa namanya Teknik pengambilan gambarnya seperti apa Ya kan Kemudian Kemudian uh, Cara editnya gimana? Itu banyak sekali di YouTube tinggal cari saja dengan kata kunci yang kita kita mau. Oke, okay, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sam... Nah, ini dia, lupa tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat sekalian mendapatkan info terbaru dari channel ini. Oke, okay, sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.